Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan dan mengakses website MTS Negeri 5 Serang. Pertama-tama kita buka browser, kita pakai Google Chrome, dan kemudian kita ketikkan di alamat penelusuran http titik dua garis miring garis miring mtsn 5 serang dot ini jangan sampai salah untuk penulisannya karena apabila salah sudah akan masuk ke dalam website MTS. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, ketika kita menemukan website warna hijau seperti ini, ini adalah website resmi dari MTS Negeri 5 Serang. Di paling atas ini ada banner foto MTS Kepala Madrasah MTS Negeri 5 Serang dengan PT Chandra Asri sebagai partner Adiwiyata. Kemudian di bawah ada profil, kontak, email dan lokasi MTS Negeri 5 Serang Kemudian di bawah ini ada berita terkini atau terupdate dari MTS Negeri 5 Serang Kemudian kita naikkan lagi Di pojok kiri tengah ada garis 3 Kita klik Ini adalah menu dari website MTS Negeri 5 Serang Ada beranda Kemudian ada profil Yang isinya sambutan kepala madrasah Identitas madrasah Sejarah madrasah Visi misi dan tujuan Struktur organisasi Kemudian di kurikulum Ada sarana dan prasarana sekolah Data guru dan data karyawan, data siswa, kalender pendidikan Apabila kalian ingin mengklik salah satu menu dari website ini Kalian klik saja, kemudian website akan membawakan kalian ke menu yang kalian tuju Sarana dan prasarana sekolah Di sini ada foto-foto Sarana yang ada di MTS Negeri 5 Serang Kemudian apabila kita akan melihat menu yang lain kita klik garis 3 ini kemudian kita cek lagi selanjutnya di sini ada kesiswaan ekstrakurikuler di sini ada pramuka PMR drum band marawis kosida English club kalian bisa mengecek salah satu dari ekstrakurikuler ini sebagai bahan pertimbangan untuk kalian masuk ke dalam ekstrakurikuler tersebut Kemudian, di sini ada prestasi, ada prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Kemudian, di sini ada aplikasi. Aplikasi ini digunakan oleh operator sekolah atau difungsikan untuk melihat raport siswa yang ada di menu ARD. Kemudian di sini ada Adiwiyata. Ketika kalian mengklik tombol Adiwiyata, maka akan secara langsung dibawa ke website Adiwiyata MTS Negeri 5 Serang. Kita back saja. Kemudian kita coba tekan lagi menunya. Di sini ada pengumuman. Pengumuman ini isinya nanti ada Informasi terkini tentang MTS Negeri 5 Serang. Di mana kalian bisa mengakses informasi MTS Negeri 5 Serang dari menu pengumuman ini. Dan kemudian di sini ada tombol PPDB. Untuk sementara tombol PPDB ini digunakan untuk informasi peserta didik baru yang masuk ke dalam MTS Negeri 5 Serang. Kemudian menu yang selanjutnya adalah e-learning. Ketika kalian mengklik tombol e-learning, maka kalian akan dibawa ke website e-learning MTS Negeri 5 Serang. E-learning ini digunakan oleh madrasah sebagai sarana kegiatan belajar mengajar di masa pandemi mana setiap siswa diwajibkan memiliki akunnya sendiri dan kemudian masuk ke dalam website e-learning ini sebagai sarana media pembelajaran kemudian kita back lagi kita tekan menu kembali di sini ada kelas meet di informasi classmate ini terdapat progress class meeting kelas 7 dan kelas 8. MTS Negeri 5 Serang yang mengikuti lomba videografi dan lomba gambar poster Sekian untuk pengenalan website MTS Negeri 5 Serang Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh